Menurut saya, pendidikan adalah hal paling dasar dan paling akub untuk memanusiakan manusia serta cara yang bisa kita gunakan untuk mengubah dunia dan pendidikan itu sangat penting karena dengan pendidikan kita bisa beroleh pengetahuan yang luas kemampuan dan juga keterampilan dan itu adalah cara kita untuk bisa bersaing dimanapun kita berada kenalkan nama saya Rosalina Manalu saat ini saya mengajar di FLC Siswaewali wilayah Nias Selatan alasan menjadi guru pedalaman adalah sebuah kerinduan untuk boleh melayani bagi anak-anak di pedalaman termotivasi dari teman-teman saya yang pernah mengajar sebagai SF3T di daerah-daerah tertinggal di Indonesia memacu saya, ingin merasakan apa yang mereka rasakan ingin rasanya berbagi sama anak-anak di dalaman tentang luasnya dunia yang harus mereka lihat yang pertama kali menginjakkan kaki di sisi waewali jauh dari yang pernah dipikirkan sebelumnya karena sekolah itu ada di tengah hutan dan jarak-jarak antar rumah sangat berjauh-jauhan sehingga eh, tetangga pun tidak ada di sana terus kondisi alam yang sejuk namun tersimpan keadaan yang miris di mana air sangat kekurangan terus juga air bersih itu jarang orang-orang pakai air kolam dan situ ada ikan untuk kondisi anak-anak mereka itu sangat jauh dari rumahnya. Ada anak yang harus melewati sungai, ada anak yang memang harus mendaki gunung. Dan kalau misalnya banjir atau hujan, mereka tidak bisa sekolah. Biasanya mereka tidak hadir. Nah untuk kondisi pendidikan di FLC Sistiwati menurutku sangat Ketinggalan, kalau bisa dihitung-hitung itu ada 15 tahun mereka ketinggalan Karena mereka sama sekali belum memiliki gedung sekolah yang layak Mereka masih menggunakan gedung darurat itu yang terbuat dari bambu dan juga papan yang sudah lama Kemudian juga itu atapnya pakai daun rupiah Dan kalau hujan mereka akan ke hujan dan tidak bisa belajar di ruangan itu terus untuk kondisi sekolah SD tidak jauh beda dengan SMP dimana SD-nya sudah beton memang tapi itu tidak di diplester sekolahnya gitu. Jadi seolah-olah sekolah itu asal berdiri dan lantainya pun sangat jorok. Seibaratnya dibangun 6 bulan lalu sekarang udah udah rusak lagi gitu. Semennya itu udah nggak bagus, tanah-tanah tanahnya udah keluar gitu. Terus kondisinya juga gelap dan tidak ada penerangan hanya kaca dan pun kacanya udah sangat kotor jadi sangat tidak layak untuk anak-anak belajar di sana dan kondisi meja kursi yang harus berbagi-bagi sama anak-anak untuk kondisi anak-anak pertama kali sampai di sana banyak yang tidak tahu bahasa Indonesia dan tahu pun mereka hanya bahasa biasa aja, gitu kata bahasa Indonesia. Mereka masih sedikit. Dan kalau kita bertanya apa, mereka menjawabnya apa. Bahkan juga anak-anak suka tinggung. Dan yang paling membuat agak miris itu ketika di dalam kelas, anak-anak suka asal masuk aja, masuk dari luar, tanpa permisi. Tidak ada namanya sopan santun. Puji Tuhan, setelah 9 bulan ada di sana, banyak perkembangan dari anak-anak. Semangat mereka belajar, dan juga mereka sudah lebih sopan. Jadi, kita buat juga aturan di sana, masuk ke kelas itu, salam guru dulu atau perlu ibu guru dulu. Jadi, dari situ terbangun chemistry antara guru dan anak. Jadi, kalau kita ketemu di luar, mereka sangat excited kalau misalnya menyapa kita. Semoga dengan kehadiran Rosalina Manalu sebagai guru mereka dapat memberikan harapan dan semangat baru bagi anak-anak yang ada di FLC Sisi Waewali Nia Selatan. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program sponsorship guru pedalaman di Sisi Waewali Nia Selatan. Kepedulian kita telah memberikan secerca harapan bagi anak-anak yang ada di pedalaman. Helping people live a better life.